Mulai hari ini, aku tak lagi sendiri. Orang yang aku impikan kini sudah menjadi milikku. Puji syukurku pada Ilahi tak akan pernah pudar sampai akhir nanti. Sejak di hari ini, aku tak lagi kesepian. Akan selalu ada sosok yang selalu mendampingi. Yang kuharap. Hingga akhir hidupku nanti, hari ini setelah ijab kabul terucap di mulut kami, berikatlah dua hati menjadi pasangan sah suami istri. Hari ini adalah hari bahagia kami, cinta yang kumiliki hanya untuk dirimu kekasih hati